atas mata memandang semakin lama semakin sirna bagai menggapai menggantang asa lelah sudah hatiku kau membuat segala dirna la sudah mimpi-mimpi kehadiranku di ada hati kau atur tatu mengapa kini kau datang membawa cinta serta Diriku sudah ada yang punya Dulu aku menunggu Dan menunggu Biarlah aku pergi Dengan cintaku cahaya Sudah mimpi-mimpiku Kehadiranku Tiada arti kau acu Dengan cinta cahaya hidupmu Mengapa kini kau datang Membawa cinta setelah diriku sudah Terima kasih.